Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Umdillah, Wa ala alihi wa wa, wa ahli disana, ahlim, ulama, kiai Pengasuh Pondok mantenan Pengkang kan Viral Gara-gara mercon banter Pondok mantenan ini viral gara-gara Tarweh tercepat di dunia Kira-kira ini itu biasa tarwe biasa dan buatan cepat begitu enten udah nawu nah itu cepat kira-kira jeneng udah nawu itu gak ngerai sebab tarwe cepat soalnya kayak melayu nang wis orang kiai, orang rawuh, orang hadirin, orang hadirat itu pak mantan bupati napa sih lagi ning pun betul, Tase Tase bupati, ongke oh, Pak Riyanto ongke pun mantan, ongke pangke dalu-dalu teng pun kan, ongke alhamdulillah, Baro Rawo ngerti nih, sing Islam sing nyeneng nado Islam niku seneng nongol niku ngi ngi terniki ngi terniki ononin apa yang tentang Indonesia? Uang kumpul buat nenten te niku uang Indonesia. Bar yo yo niku kumpul halal bihalal niku jurau nontai. Niki bawa tesih halal bihalal guru TK sak belitar teng kampung coklat wingi <gulau> kalih dinten teng di Bali nggih kumpul ngaten niki sesuk tasih teng mriki kalih dinten bareng ngoten niku kula teng Irian telung dina teng Irian nggih kumpul ngoten Nadi Islam niku seneng kumpul ngene Indonesia. Ya, Islam sing seneng kumpul ngene Indonesia. Teng Arab banter Jumatan sembayang rioyo, jamaah wonten niku to. Sakbare niku pun Halal bi halal niku kumpul, lupenjernya kan bayang Senengi bakul taruh pede nih, koyo senengi bakul tape koyonobo. Tape payu, rongulan gara-gara halal di tukang soting, tukang taruh tukang soting, tukang kursi. Payu kabeh rong wulan mehan niku meh rampung. Lha kumpul rame malih. Anu, 500 Safar. Pamitan ka. haji. Hayu haji minggo pamit wong sak kampung kuwi nek mboten wong Indonesia mboten niku. Pengarap budal haji nggih blencing maupun nge pun, mawon Eh plung wis mulih. Da pulang sudah. Ya ngono ta? Terus mungkin besar, lu gue gedean mantenan, rabi maksudnya. No pemirikin biar kampungnya seneng, gak dimanten, dia Rabi tiang pali matul arus terus dia. Nih gue rampung mungkin nih gue empon peringatan hijriyah pengajian tentang pundi-pundi sampai kadang Kiai ini gue pengajian Muharram sedino ping bolu terus kumpul kayak gitu nih mungkin Muharroman ini rampung pun ngumpul malek konten rejepan eh mulut mulut ce mulut itu masya allah Uang teng pundi pundi mulutan, bakul taruh payu, bakul besek payu, bakul pitik payu, ingkung pun terbang laris. Roda ekonomi berputar, menungsoni silaturah, silaturahnya. Ini ku mangkir dari rampung kesusul, kol si Abdul Qadir Alji. Nah, ini terus dari rampung, ini pun kesusul, recep rejepan esok sore peringatan rejepnya sampai jam rolas pengi jam loro rejep rung rampung pun khataman pondok sadrana nulan ruah sedekah bu bumi ini itu rampung makin pun Poso, kolek payu mercon payu mau terlalu ngerti lagi, aja dikira terus Buat internet kan arep kan lu bawa internet ini internet sih mendesain sampai uang mati maafan gue. Nihku ngumpul no pirang dino pirang tahun sampai sedan nih tiang. Nihku ngumpul deh uang. Lu ngeliat ini kia internet ini Indonesia. Jadi naik penjelengan pengen ngertos jawaban. Kenapa hari ini Islam ini gue paling nyeneng no. ini gue udah Islam tengindo, ya. Indonesia Jawa, tambah suwe, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, telung oh. ngatus juta menungso, du, oh, 85% delapan sampai 90% puluh mus, muslim, berarti orno tiang sarong ngatus puluh juta Islam. Berarti wong Islam paling akeh ya, ini wong Indo, Indonesia. Berarti ini ono wong ngadep kiblat sekali waktu paling akeh ya wong Indo, Indonesia. Mulai no haji, antrian, seketahun ini mungkin namanya Indo, Indonesia. Namanya Indonesia, masjid paling tadah wong Indonesia. Kita mulai RT sampai presiden. Islam, ini kuang Indonesia. Lho, niki kulah kulah hatur ke sebab nopo. Sebab saat niki niku kata tiang ngipi kata tiang ngipi, ke tiang kata tiang glemeng. Napa ngerti glemeng? Yo glemeng kayak gipi, kayak kata tiang kesurupan. Ti ngerti-ngerti mudi gini kita islam di indonesia islam yang tertindas nah, jadi gue udah mikir ini saja nih wong ini melek lah turun islam di indonesia adalah islam yang ditindas ditindas apa? sampai ngakaknya mercon itu lho gue sediak nguyu Dor ngono mercon kok Rabanter Puaren tewor yuk, niki bantren tenan, niki niki apa? Niki ku lo no pengen nyampe akan sebab apa. Saya niki kata tiang, saya ngerti-ngerti tentang medsos tentang media, niku terus menggambarkan seolah-olah Islam teng Indonesia niku Islam terpinggir, dikriminalisasi, lu kayak niku ngata niku, saya niki niku kata tiang ngata niku. Sehingga terus ngerti-ngerti karena kita tertindas, mari kita tegakkan sistem negara Islam biar kaum muslimin tidak tertindas. Lho, niku saniki usung Terus kadang Pak Dewi niku terus, oh, iya, oh, gue bener. Sementara negara-negara Islam sing mapan sak niku. Begitu melu wong model kaya niku, seketika negaranya ambruk saat itu juga negaranya langsung runtuh Suriah ini wayem tentrem begitu berbicara penegaan khilafah ambruk tadi menjadi negara gagal negara miskin gih materiun sangat Libya ngegorosin mau nih makmur Muammar Kadhafi ku bantu masjid nang Indonesia niku triliunan zakate Muammar Kadhafi. Gadda Begitu ngandel dengan negara harus dibangkitkan secara Islam. Sing muni wong ISIS ngandel wong kono. negaranya gak gagal runtuh negaranya. Niku wis persis kaya negara meh kiamat Jadi semua negara bahkan sing boten satu ado Butun persoalan berbicara tentang khilaf, khilaf Pak. ngomong arab georgia negara Islam, Afghanistan mau ayam begitu nuruti mbakas jenggot. Mbakas jenggot bahas jenggot, bahas katok cingkrang isbal jenggot dibahas malih negaranya runtuh. Soal ini bedil-bedilan, uang nek lu ngonet pasar, nek jenggotnya kurang dua Do. Niki lho niki mboten niki mboten guyon. Wingi meh mawon nuruti wong-wong niku pilpres. Pilpres niku lak terusane pil kades to. Nek ning desa pilkades kades, nek kabupaten pil nek negara eh nek provinsi nek negoro pil nek negara pil pilpres. Mbutine enten masalah biasa mau niku pesta demokrasi yono ya, dangdutane, no pone yo ya, kadang ana duike lah ngoten. Ya ben mawon beda nek diterima wong biasa jenenge uang bensin. Nek diterima masjid utawa lembaga namine pun sumbangan, nek diterima kiai namine bisara. roh kan kene biyen. Dulu, dulu kita biyen. Yo, ono saya nggak, ono saya ngarani kharom, ono saya ngarani halal Tapi kan khalal, kharom, dulu tonggoan kita biyen. Bisa mau nih khalal karena kharom, dulu belum tahu nang property real estate, dulu buat nanti tonggoan cece. Engguk kadang belum patrono, kadang belum patrin, kadang belum pat kharom, kadang belum pat nah Nami ini subhat. Hei, gini gini. Kadang ada onten sing al-halalu walharomu wal haramu bayyinun. Ana sing al-haramu baina wal haramu 12 al-halalu ben wal ben, ben. Nah, tiba-tiba terus pilpres iku digawe bagaimana ini adalah perjuangan syari syariat. akhirnya ono istilah pilpres ini perang ba Badar. Sampai Ono sing dongo, niku gue mau hasilnya kacau, gaduhnya luar biasa. Nih, kau Ono kiai kiai, nih, kau Ono santri, mungkin bangsa kita kemarin niku gue jebol. Tapi untung si Ono santri, si Ono kiai, kayak begini. Loh, nah, jadi bahasan-bahasan niku kita akhirnya gue, gue, gue, terus kaum, kaum muslimin tertindas Ulama dikriminalisasi ngoten lho. Lho. Sakmene akeh ulama, sakmene akeh kiai. Ngaji bebas, sepekeran sak senengki. Sing dihukum niku lak pancen wong masalah Wong pancen ngepruki wong. Itu kan tidak di Tropical Go Green dengan botol yang siap didaur ulang. Tropical dua kali penyaringan, dua kali lebih peduli, lebih terlindungi dari aus hingga 65 dengan mobil super. Hidup tenang, perawatan lebih terjangkau. Dapatkan sekarang. Dihukum karena problem akidah Untuk perjuangan Islam ngeplai bocah. Loh, nah, singkong Kalau kita tidak hati-hati, hari ini luar biasa. Kayak Cuman kita niki selamat, sehingga uang santonyo ikan pengen ngerti, kok iso uang Indonesia iki selamat? Padahal uang Indonesia ini gue galak galak, eh orang umum, ini bisa kadungka, galak. Sejarah pertama perang paling besar menaklukkan sebuah bangsa internasional, ini gue Indonesia, bangsa Mongol ini. Ini kok menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, pun meriki. Ini kok diajar kali kertanegara, ini kok ngetek sekali sekalinya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Lu iso? Berarti kan uangnya galak. Golkar, golkar ini pasukan golkar sih ngetek nih, uang neng tuh Melok sekutu neng, dia belum tahu kalah. Melebu surabaya, ini kok keok kok. Bahkan sekali-sekalinya nopo panglima perang sekutu kok mati, ini kok namanya teng surabaya. Sing materi sobo santri, sing diceritak no kali tiang londo santri, ini kok ciri ini telu, gak, ketone miring, sarung linting teng, tangannya gudikan mambu rokok. Lho tapi sejarahnya melakukan penaklukan. Jadi, tapi ketika Indonesia itu dalam situasi kok gini kok iso damai dan berbagi seorang yang semuanya gala semuanya dan yang menjadi identitas kita yang hari ini wong pengen ngerti kok iso kaum muslimin yang mayoritas kok iso berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama sehingga menjamin kebersamaan Arab Sing satu bangsa pecah jadi puluhan negara Eropa Sing satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara tapi kita yang puluhan bangsa puluhan agama mampu bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. <tuk> nih kiwong lah dopein ngerti kan dopein ngerti buarang sing enak nih gua santri lo ngobah nih kok Yuraba Coba kirek halal, ini kulo coro panganan kan paling enak, wong kirek, nangono seng halal no, tapi kok kirek iseh oke, okay? ternyata setelah diselidiki soalnya santri ura melu, coba nih santri melu ngon, wong kire ente, wong saya dorong say, dengan ura grof dino, ora melu, santri ura melu, nah. santunya melu ngetek noken diror tauhet lah ilahain, lalu setiap negara saya ngerdeknoki melalui isis melalui nobok Isbut tahrir, ini jebol bangsane korat karit. tapi teng mikir ini ditawari genderoniku, ini gue yurakinlem. ini bendera tauhid ora. Lopo, iku nifis, loh pun, gue genderonik Isbut tahrir. lo kamu kalau anti bendera la ilah ilallah, kamu anti la ilah ilallah, ora. aku tahlilan tetap la ilah ilallah. Sebisa terjadi dijawab dengan rileg guyon. Kami begitu juga anti bendera PKI Palu arit. Aku mau nek bendera Palu Aret. Pongiku bendera. Podo karo bendera la ilaha illallah, Kuku bendera nek disebut taharinen. Aku nek tahlilan la ilaha illallah Aku yo mau nek bendera PKI Palu arit, Tapi nek lu ngonoing sawah tetap gowarit. arit, ngonoing nukang tetap gowopa. Malu lu. So guyon jadi itu dijawab begitu aja nih. Syiah Sunni mana negara yang mempersoalkan Syiah Sunni Tawur nanti ini e. kok Iran i Irak. terakhir Syekh Ramadan al-Buti dibom di Jero Masjid dituduh Syiah shi? dan kiri, sampai ada yang ono. awas bahaya Syiah hati-hati lagunya Khadat alwi ummi itu lagu Syiah jadi kiai. Ya, ya, ada yang ada lagu Syiah Neng Indonesia sing luwih serem timbang lagu Umi Akeh kenapa? indung-indung indung-indung <guluh> ini kan luwe serem aduh-aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa kok gawe habis jeneng Siti Aisyah itu lo apa? tidak sembahyang tidak puasa seandainya itu adalah lagu syiah mesti kini gak syiah gulat syiah rovidah tapi ikut rasi agulat, rasi arofido, yoshiti aisyah, rasi tia aisyah, karwane nabi. Ini ikut siti aisyah, wong Indo. Nih, saya langsung besok apa ngonong naik. Mau aku total. Fatima, janda, kaya. Yoyo tu fatima putri nih kanjang. Nabi ya fatima wong kain nih biasa. Nah, jadi itu terjadi. Ini semakin rileks. Dan tidak pernah kehilangan orientasi keislaman, teng beriki pesantrene yo tambah akeh, wong ngaji yo tambah akeh. Di tengah Arab niku, wong ngomong tasawuf, Torekoh wis nih enten. Ana ne fikih, fikih, fikih yo. Tapi teng mriku nek arek golek tasawuf lu golek ora ketemu Delik-delik niku. Delik, delik, teng Eropa niku karek bakas tasawuf. Bakasan fikih wis nih enten. Teng Afrika karek tasawuf niku mawon kalah kelas Nah, ini menjadi bahan studi Nah no iso, padahal Islam nih ku nih buat tentang beri, tentang iso setelah kanjeng Nabi, celengane kanjeng Nabi sing paling gede nih ku saat niki ada di Indonesia, sing teng Eropa pun telas, sing teng Afrika pun telas, tapi sing teng Meriki tumbuh subur, menunjukkan kekuatannya menjadi Muslim terkuat dan terbesar di dunia. Turukun padal sing gawa niku nek Eropa kan panglima perang. Nah pun panglima Tariq bin Ziyad kok iso ntek. Sing betah Afrika panglima panglima perang. Sing betah teng mriki niku mboten enten. Panglima ngono mboten enten. Nggih para ulama sing disebut wali. Nggih, para ulama sing disebut wali. Mula pesantren-pesantren niku sing no terus ini perjuangannya poro wali wali ah, ini sudah ada wali ini ada di sana, ada di ampel, namper, ada di sana dan ini saya bilang tangga tiang yang menganggap bahwa Islam, Islam-islamnya poro wali ini diharapkan Islam bid'ah Islam musyrik, Islam, beserah pati Islam lah nah mereka pengen ganti pengen memperjuangkan Islam ala mereka Nih Nah caranya apa? Ben Islam coro koro di payu Islamnya poro wali tiga beu. Rapa? Rapa ayu mulo wali? Nih gue jilo no. Wali tidak ada. Minum susu 1.000 isotonic. Minuman pendidukan elektrolit dengan 1.000 mg vitamin C. Pakai beli beli mart belanja harian bebas ribet. Kuburannya itu apa? Usungur sak senengi lah. Sampai si Abdul Qadir al-Jilani itu musyrik musrek, sampai Imam Ghazali tiarani raba paham raba hamsunah. Nigulabiskan nemenin dah. Ta. Boten tahu mikir, wong nigul. Nek misalnya terus si Abdul Qadir al-Jilani di musrek, terus pendara si Abdul Qadir Nusruh di pecahan saya Jangan udah tahu mikir, wong nunggu Tapi yang boten Imam Ghazali di arah ini Allah paham Qur'an, Allah paham Sunnah siapa terdekat di Youtube di pulak kanan kok yurah mikir nih, wong yang ngaji kia terus mangkel terus orang moro terus terus di pelatok, kok yurah mikir tapi harus dijarah ini, orang lah wong luweh lampi ini bahkan wali songo raine nih, wali-wali raine nih sampai saking ingin menghilang wali, gajah mata di Islam no? Jenengi Gajah ah sebab nih Gajah Ahmadah niku pun Islam, berarti wali niku buatin perlu, buatin buatin berkedudukan penting. Soalnya saat wali Gajah Ahmadah, wse is Islam, jenengi Gajah Ahmadah. Kulo seminar, kulo purun. Aku mau, aku ngomong papiku. Lo kenapa kiai nggak mau ikut ngomong? Lah, iya, ngomong sampe nih Aku lu tuh nggak mati, buat unek kira tutuk, buat unek nomusrik. Lo kok kue malah ngislam no mati, ini ini ini ki, ini ki, kututi, kututi sampai sebab bab nopo. Kalau ndak kita terpancing, menjadi negara-negara Muslim yang yang gagal. Ini ada yang pesantren. Tadi saya ini kita tipe pesantren, tadi nopo. Ini gila, main tadi no, nerusno perjuangannya, pokroa, wali, wali, soopo toh. Ya wali, ini gue bangsa gue serap di betiuran, gue khawatir La khawfun alaihim him, walahum. Ya, Zanon, loh, gak bisa sih merikiniku wali. Dulu sebab nopo kan, mereka panglima perang, mereka pedagang merikin wali. Di soalnya yang merikiniku, biar best duit Jadi Islam lebet merikiniku, lek mertu, ih, uang sih best duit agama mo. Aku mau merikiniku, hin, hindu. Hindu nih, kuseng angsal ngomong, agama mo nih, kuskas brahma, brahmana. Brahmana nih, kuseng ngurus sih agama dalam agama Hindu. Pedagang, petani, ini kubuatin oleh ngomong agomo. Ini kuku kastani, sud, sudra, sudra ini kubuatin oleh ngomong agomo. Mulai nongol si ketika Islam disebarkan oleh saudagar, Ini kubuatin cocok secara ilmiah. Wong saudagar ini kuku sud, sudra. Nah, sing isong imbangi Brahmana ini kugewa wali. Sing cocok, sing kelas Brahmana ini wali podo-podo rantive tini lah saat ini paling uang tako lu bukti nanti referensinya mana pekerjaan wali wali kau botakoni referensi uang wali ini gue udah butuh apa-apa ini gue online langsung download wali ini gue nggak download lah download tengbunti gini download teng servernya pangeran mereka teng hard gusti lu dunia ini gila gak ada harddisk Gak ada server gak ada cloud doanya niku dua, tadi orang orang main handphone sing dua, server itu dua satelit buatin main handphone tok, doanya niku genggada, server gak ada cloud gak ada hard hardisk kan. jeng nabi nanti minggah disudono kilo hardisku jadi gusti allah jenengin lauk hilmak makfut, nenggula hardisk neng langit meriah, Wong Yahudi Nasrani nyebutnya Nobat tabut Sulah. Sulaiman, Wong Yunani nyebutnya kotak Pandora Nek Wong Jepang nyebutnya kotak Dora, Doraemon. Lu sekarang neng duit, lamu-lamu ribet menungso ini gue lah persis kayak handphone nih handphone nih gue sebab ono kartune, menungso urep ya sebab ono nyawa, nyawa nih, zaman kan duit nyawa, duit kartu, kartu nih selagi terhubung ke server urep. Dua paketan iso telepon iso kirim data kirim gambar. penting dua paketan dua bayi, WI? WiFi. Nek karet kirim gambar kirim telepon, kirim pemeran dua WiFi yang kolek WiFi gratis. Gratisan, kami tak ya? kolek WiFi gratisan, habis konong boleh. Oh, neng di tong warung Dotko dot kodot ID. Tapi jolali, kartu di gong ngelakoni nopo mawon daftar Oh, no jejak digitalnya, ah, ada catatan ya, oh, oh, no ngirim gambar deh, oh no, no, oh no nih, di print, no mulan korupsi nih, ngone nganggu handphone, mesti kona, kona ngan, menungsa ya, bodoh, menungsa nih, keduanya, nyawa nyawa nyawanya, kau kartu nih, menungsa, nih, kuteng langit mereka, di program kali kus di Allah, di dunkening dunya saat suruh di dunia kan di register, di daftar, alas tubiro bikum, aku pengiranmu. Nyawonya jawab, kalau bala, syahid nanggih ya Allah, kalau jadi saksi penjenengan Gusti Allah. Kek ipaketan, nyawonya sakmene rezekine iki ini iki jodhodni terus baru kono fanfoko ruh, dikirim neng dunyo, dikelenjeru roh, rogo maka nyawa berhubungan kali, lauk makfud, nah sampai anju nyawa mula nyowo niku ngelakoni apa no mawan mesti daftar rewana untuk ngelakil mak makfud, apa sampai ngerasain uang, ya daftar rewana sejak-sejak di print mula nyawa itu bisa kirim dunga, iso kirim, kirim fatehah iso kirim bacaan quran iso apa no mawan yang penting dua bayi bayi fi nah ini bayi fi, yang gue bayi fi gratisan Wi-fi sapa? Wi-fi ne Nabi. Wi-fi ne wa waline wauilaha.co.id nek niki ilah hadrotin nabiyul musofa. Lah wali-wali kok duwe wi-fi. Lah nek download tenanan. Nek download ning riko tenanan. Kalurabunallahu sumastaqamu tatanazzalu 'alimul ah. malaika allata khofu wala taqdzir. Ngerti niki wali nek download. Ya Allah ya Allah. sepuluh tahun telung tahunnya jadi <tutup> duit wahi dipakai gede. Lawak cewek kurang duit, Oh ngangker download listriknya mati. Dia cari kali download itu turu. ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, yalah, Lemula Pak Demi gak ceng kirim tu kirim fatihah kirim doa mesti ngaku by Vinena nabi ilah hadratin nabil Mustafa by Jamil Ambia Iwal mursalin terus nih ku oleh Sultanul Aluya Ish Abdul Qadir Al Jilani abah ina ummahatina masayikhin masayikhina alba Jamil mantenan wana khusus khususon ilah ruhi Pak D Wadul al fatihah ngonten ngonten terus dikirim but nanya kena kape oleh kape uang oleh share it gitu oleh wifi ini lalu orang nasehati orang ini ulat dong ngok tidom bal raisa dong ngok raisa tidom lu nganggo wifi ini napiu raisa tidom biar oh cuman itu wong bal-balan raisa tidom pengen ada liverpool kali pun jadi kak Real Madrid ini gue per ini bal-balan ini mau tentang tapi tentang Eropa beri kau Oh wong siji jin yo tengenya ini, disoteng uang no, satelit, satelit pakai server satelit, wifi nih satelit dibagi sah donyo, siaran lang, langsung bagiannya podo, ora perlu lu cukup ngeteh ini tengo, tengo mah mulo nopoang ora percaya tuh ngau kok iso tidom, wakil kurang 2 tv mesti, loh, loh ini gue wali kan, jadi wali-wali aku yang nyambut gawe langsung Rono, langsung download makanya begitu Islam ini aku dugi Indonesia Islam ini kan aku juga pinter orang bakasannya tambah kek terus ora ketunggon kanjeng nabi lalu ada penak waktu ini ketungguan ini nabi ketungguan ini sok abad ini ketunggon ketungguan kiai main. ketunggon ketungguan wali saya kira, berapa tak gagah, kira, mek kiai saya kira, kan kira, kan kira, saya kira, saya kiai kiai kira, saya kira,